Nah, ini ini jalanan kalau mau ke gubahnya di depan gubahnya itu ada masjidnya namanya Masjid Salom dan di situ ada pintu di belakang masjid itu di sebelah mihrab itu ada pintu dan itu yang masuk ke dalam gubah. Waktu saya lihat ini adalah gerbang yang juga gubah. Nah saya lihat di sini ada uh, di, dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Surabaya ini bangunan cagar budaya makam Al Habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi meninggal tahun 1919 dan Alabi Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhor 1926. Ini udah sesuai SK Wali kota Surabaya Nah, ini dalamnya ada bisa lihat begitu megah dan semuanya dengan marmer dan di atasnya itu marmer dengan ukiran pahatan Al-Qur'an. Nah, ini itu masjidnya di sana. Ya, ini ada mihratnya, ini pingginya ini, ini adalah kubur Ke sini ya? Ini barat? Waduh, lupa saya dulu barat tuh. Ini masjid-masjidnya di sana? Di sana nah, Ini kalau dari tampak luar Nah ini kuburan-kuburannya hmm. ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, tetapi yang saya heran kenapa kalau kubah ini adalah kubahnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhajir kenapa kok justru Habib Muhammad bin Idrus al-Habshi letak kuburannya itu di pinggir nah ini kuburannya dan Habib Muhammad bin Ahmad al-Mohdor juga di pinggir kiri di pinggir ini di pinggir kanan, ini di pinggir kiri nah itu saya saya heran juga padahal kan kalau misalnya biasanya kalau diubah para wali biasanya para wali itu ada di tengah bukan justru tempatnya yang di yang di pinggir dan di antara kuburannya Habib Muhammad bin Idrus dan Habib Muhammad al-Mohdor ada beberapa kuburan yang berbeda sekali baik kita lihat bahwa tulisannya jika yang Habib Muhammad bin Idrus tadi sangat simple bergaya mehrab ya ini juga Habib Muhammad al sangat simple bergaya mehraf dan menggunakan bahasa Arab inskripsinya tetapi yang di tengah-tengah ini menggunakan uh, uh, uh, apa namanya tulisan yang elaborate dengan dengan apa namanya hiasan-hiasan uh, belanda dari metal malah ini ada bulan sabitnya, dan di bawah bulan sabitnya itu ada Maltese Cross, ada, ada apa namanya, Salib Malta dan tulisannya juga, walaupun menggunakan skrip Arab, tetapi tulisannya bahasa Melayu nah tetapi orang-orang kok setiap masuk ke dalam Dubai itu, mereka akan selalu masuk dan uh, uh, duduk di tempat Habib Muhammad ini terus lantas kuburannya siapa ini, yang tiga di depan kita lihat, bahkan di salah satu kuburan itu tulisannya walaupun bahasa, uh, bahasa lain ini ditulis dengan emas ya, ini masih menggunakan uh, emas dan nah, saya heran, emas, bahasa lain bahasa lain nah tiba-tiba saya melihat lebih dekat lagi nisan-nisan yang ada, dan ini misalnya nisan ini yang dengan crown model Belanda ya dengan orb-nya di atas, dengan diadem dan lain-lain yang -lain, sangat kebelanda-belandaan ini pada saat saya baca inskripsi yang ada di bawah ini tulisannya adalah yang membangun kubah ini Syarifah Safurah binti Pangeran Said Alwi Al-Habsyi Syarifah Safurah binti dan saya lihat tanggal meninggalnya sudah lebih dulu daripada kedatangan Habib Muhammad bin Idrus uh, Al-Habsyi ke, ke Indonesia ke mana manakib Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi tidak ada satupun pun manakib Habib Muhammad bin Idrus yang mengatakan bahwa Habib Muhammad bin Idrus di, di uh, dikubur di sebuah musulium yang sudah jadi bahkan kalau saya tanya sesepuh-sesepuh di Surabaya, mereka mengatakan bahwa kubah itu dibangun untuk Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, tetapi kok justru kalau kita lihat inskripsinya yang ada di kuburan itu, kubah itu sudah ada jauh sebelum Habib Muhammad bin Idrus al Habsyi Hanya satu manakibnya Habib Muhammad bin Idrus yang mengatakan Habib Muhammad bin Idrus dikubur di Kubah Al-Habshi ya, Manakib itu hajiografi ya. Riwayat hidup wali Riwayat hidup wali Jadi, sepertinya ada Ada satu kesatuan Baik di manakit maupun di tadi uh, uh, Apa namanya Sejarah dari dinas wali kota Surabaya Pertama dia Surabaya, terus uh, Juga Oral history ya, sejarah oral yang ada di kalangan masyarakat dan kalangan habaib Surabaya. Mereka semua melupakan bahwa sebenarnya kubah ini ini mengandung satu sejarah yang ternyata dilupakan sejarah ini. Yang ternyata di dilupakan. Akhirnya saya waktu saya runut-runut dan saya baca setiap kubahnya, setiap apa namanya, setiap misalnya, maka saya jadi memahami bahwa ternyata syarifah Safuro ini. Seorang perempuan yang membangun Kubah ini adalah anak dari Pangeran Alwi dan Pangeran Alwi ini adalah anak dari Pangeran Said Hasan Al Habsyi. Said Hasan Al Habsyi, Said Hasan bin Umar. Uh, ini adalah deskripsi. Jadi ini, Habib Muhammad bin Idrus kan yang di sini, ini Habib Muhammad Al -Mahdor. Nah Ini Pangeran Hasan bin Umar di sini. Saya jadi ingat, saya pernah membaca ini tentang Pangeran Said Hasan Al Habsyi. Tetapi masalahnya di dalam manakib dan di dalam uh, teks-teks Ba'alawi Nama beliau ini tidak ada dan tidak pernah disebut-sebut Justru saya ingat saya menemukan nama beliau di dalam bukunya Raja Ali Haji Buku sejarahnya Raja Ali Haji yang bernama Tuhfatul Nafis Yang berjudul Tuhfatul Nafis Yang berisi tentang sejarah para pembesar Bugis di Pulau Penyengat, di Riau ternyata di situ disebutkan oleh Raja Ali Haji bahwa pangeran Said Hasan bin Umar al Haji ini adalah seorang saudagar kaya luar biasa dan ahli diplomasi sehingga Said Hasan ini uh, Said Hasan ini adalah seorang yang sangat uh, uh, disegani dan dihormati karena kemampuan beliau untuk uh, bernegosiasi dengan para pembesar dan para penguasa baik di Jawa maupun di, uh, di Uh, Dan saya juga menemukan misalnya di dalam salah satu, satu catatannya George Windsor Earl tentang pertemuan George Earl ini dengan Pangeran Hasan ini tadi. Dia mengatakan, I accompanied a friend one morning on a visit of a business to Sayyid Hasan who is supposed to be the richest Arab merchant and ship owner on the island. His house and premises situated on the banks of the river were very extensive. But like all his countrymen, his household expenditure was small, and this may account in a measure for the rapidity with which they acquire riches. Said Hassan was greatly superior to the generality of Arab merchants, and spoke Dutch and English with tolerable fluency. He was habited in, in the loose, flowing robes peculiar to his country, which set off his noble figure to great advantage. We were received in a room furnished in the European style, which appeared to be exclusively appropriated for the reception of European visitors. Soon after our arrival, several cups of mocha coffee were brought in by a slave, and while sipping it, my friend proceeded proceeded to transact the business which had brought him to the spot. The Saib complimented the English on the sound judgment which they had displayed in making Singapore a free port, its excellence being proved by the extensive commerce which the liberal system adopted there, had attracted to the settlement dari deskripsi ini pun kita bisa memahami bahwa ini Said Hasan adalah seorang yang kaya dan seorang yang berpikiran terbuka bisa berbahasa Inggris dan berbahasa Belanda dan uh, sangat uh, apa namanya mendukung uh, open trade yang dicanangkan oleh pemerintah Inggris di, di Singapura nah siapa sih sebenarnya Said Hasan bin Umarik? Beliau adalah, seperti kita katakan tadi, beliau adalah uh, seorang pedagang, seorang saudagar yang paling kaya, dan ship owner yang luar biasa Pada tahun 1850, orang-orang Arab itu memiliki 50% dari registered tonnage, dari kapal-kapal yang ada di Surabaya dan di Gresik. Orang-orang Hadrami mulai dari tahun 1750-an mereka menspesialisasi bisnis mereka dalam sailing, ya, dalam masalah usaha kapal sailing dari Jawa ke Palembang dan Malaka. Nah, setelah Inggris keluar dari perairan Indonesia dan Belanda masuk, itu justru yang boleh berdagang hanyalah kapal-kapal orang Belanda, kapal-kapal yang menggunakan uh, bendera Belanda, sehingga. Saat itulah orang-orang seperti Said Hasan bin Umar ini menjadi tiba-tiba kaya besar karena tidak ada lagi uh, kompetitor Tidak ada lagi kompetitor William uh, Clarence Smith men mengatakan bahwa dari 22% kapal-kapal yang diregister pada tahun 1820 Orang-orang Arab memiliki 50% Orang-orang yeah. Cina hanya mempunyai 29% Belanda hanya mempunyai 9% dan Inggris hanya memiliki uh, 9% dan uh, pribumi memiliki 3% orang-orang nah, uh, orang seperti Pangeran hasan ini memiliki lebih dari 1000 kapal anda bayangkan kekayaannya yang luar biasa, memiliki 1000 kapal karena dengan jaringan network beliau kepada penguasa-penguasa lokal itu beliau sebagai seorang sahih Mendapatkan kemudahan Untuk tidak membayar pajak Sehingga Raja-raja sultan-sultan Melayu yang muslim Tidak akan mau apa namanya, Mewajibkan pajak kepada Kapal milik seorang saya. sehingga Dari situlah orang seperti Pangeran Hasan ini Menjadi begitu kaya dan luar biasa Dan karena jaringannya Yang luas inilah misalnya Pangeran Hasan ini juga Dikirim oleh Gubernur Genderal Belanda, waktu itu Baron van der Kepelen untuk memimpin beberapa uh, uh, misi diplomatik yang pertama ke tahun, tahun 1822 kepada ke, uh, ke Sultan Siam, uh, ke Raja Siam, ya, Raja Thailand dan itu ditulis oleh Abdullah al-Misri di dalam cerita negeri Siam yang sekarang sudah di karya lengkapnya Abdullah al-Misri itu sudah diterbitkan ulang sama Gramedia kalau gak salah dan situ ada cerita negeri Siam di mana Abdullah Misrini mengikuti Pangeran Hasan untuk menjadi perwakilan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk berdiplomasi dan bernegosiasi dengan Raja Siam. Dan di situ ditulis bahwa dulu Gubernur Jenderal Belanda itu mengirimkan seorang kolonel Belanda. Tapi ternyata kolonel Belanda ini tidak tahu tata krama sama sekali dan tidak tahu bagaimana menghormati seorang raja besar seperti Raja Thailand. Akhirnya dikirimlah Said Hasan bin Umar ini Dan Said Hasan ini mengerti tata cara Dan bagaimana mengagumkan seorang raja Menghormati, memuliakan Sampai-sampai Raja siam mengatakan Menulis surat kepada gubernur jenderal Hindia Belanda Mengatakan tolong nanti kalau misalnya Mengirimkan uh, Misi diplomatis lagi Tolong jangan kirimin orang Belanda Tolong kirimin orang seperti Said Hasan bin Umar al-Hafshin Jadi Said Hasan ini adalah seorang yang Luar biasa, mumpuni Dan seperti tadi saya katakan juga di dalam tohfatul nafis ada cerita tentang Said Hasan ini di mana Said Hasan ini mewakili Gubernur Jenderal Hindia Belanda juga untuk berdialog dan bernegosiasi dengan para raja-raja uh, uh, Bugis di Siam waktu itu ada, ada krisis real dan orang-orang seperti Pangeran Hasan inilah yang mampu menyelesaikan masalah kemudian Pangeran Hasan juga dikirim oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk bernegosiasi dengan para raja Bali. Ya, dan juga Pangeran Hasan ini sangat terkenal sekali Karena beliau menulis beberapa Report yang sampai sekarang masih ada di Arsip Nasional Report beliau tentang bagaimana Kita menghapuskan piracy, menghapuskan bajak laut Yang waktu itu banyak ada di kawasan Di perairan uh, uh, uh, Jawa dan Belanda. Nah, karena jasa-jasa Pangeran Hasan inilah, kemudian Pangeran Hasan ini diberikan Titel pangeran oleh Kerajaan Hindia Belanda yang memberikan, bukan bukan kerajaan Indonesia, tapi kerajaan Hindia Belanda yang memberikan Pangeran Hasan uh, uh, uh, kepangeranan, titel pangeranan dengan gaji 4.800 hulder titel pangeran ini menarik sekali karena di awal abad ke-19 dan di pertengahan abad ke-19 ini tiba-tiba pemerintah Hindia Belanda itu ingin membentuk sebuah korps birokratik yang berbeda dengan uh, apa namanya uh, pemerintahan turun-temurun yang ada di Jawa dimana dulu kalau mau jadi pangeran dan lain-lain itu harus mempunyai trah uh, darah dengan dengan kesultanan tetapi kemudian pemerintah Hindia Belanda ingin juga membangun sebuah korps diplomatik yang uh, korps birokrasi yang baru tetapi dengan menggunakan titel-titel kerajaan yang masih ada jadi titel-titel pangeran, titel bupati dan lain-lain diberikan untuk orang-orang yang sebenarnya bukan berasal, dari bukan berasal dari keluarga kerajaan, tetapi juga digunakan itu untuk melegitimasi keberadaan mereka dan pangeran ini adalah titel yang paling yang paling uh, apa namanya? yang paling tinggi. Nah, tetapi yang men Alexandro Kartodirdjo menulis bahwa orang-orang yang baru diangkat sebagai pangeran ini, mereka biasanya bukan orang-orang dari keluarga kerajaan sehingga mereka sebenarnya orang-orang yang tidak punya trah. Ya, kan? tetapi karena mereka diberikan gaji oleh pemerintah Hindia Belanda dan mereka diberikan titel yang demikian, mereka harus bisa menunjukkan kepada masyarakat umum bahwa saya ini juga ningrat. walaupun dia kalau orang-orang yang memang betul ningrat tidak perlu menunjukkan keningratannya, tapi karena ini adalah sebenarnya orang kaya baru yang kemudian dia sebenarnya diberikan gelar, maka Salah satu yang diungkapkan oleh satu Kartu Deja adalah orang-orang seperti ini Justru memperlihatkan kekayaan Mereka membangun rumah yang besar Mereka menggunakan pakaian-pakaian yang bagus Mereka royal dengan uangnya itu disebar dan mana Dan salah satu yang mereka lakukan adalah Mereka membangun tempat-tempat peristirahatan terakhir Kuburan-kuburan yang mewah seperti kuburan-kuburan kerajaan Supaya apa? Supaya diakui oleh masyarakat umum bahwa oh. ini memang Keluarga yang mempunyai trah. Padahal trah itu tidak ada. Nah, oleh karena itu, orang-orang seperti John Pemberton misalnya mengatakan bahwa di pertengahan abad ke-19 mulai bermunculan banyak sekali hiburan-hiburan yang menggunakan uh, uh, apa namanya ornamen-ornamen uh, Belanda, hiasan-hiasan Belanda, dan penggunaan marmer dan uh, uh, yang, yang, yang sangat eksklusif. Khususnya untuk orang-orang seperti Pangeran Hasan ini yang justru harus memperlihatkan kepangeranannya sehingga dia bisa diakui sebagai seorang yang uh... Pangeran Hasan meninggal tahun 1854 Tahun ini adalah salah satu surat Pangeran Hasan yang masih ada di arsip nasional dan ini di dalam buku nasab uh, di dalam buku genealogy ada yang namanya Pangeran Hasan walaupun misalnya Pangeran Hasan adalah seorang yang luar biasa sukses dan diplomatik extraordinary, tapi nama beliau di buku Nasab cuma disebutnya cuman bin Hasan saja sih. padahal kalau misalnya para wali dan lain-lain itu orang-orang besar di dalam narasi Ba'alawi pasti ada riwayat di hidupnya di gitu. panjang. tapi gitu. panggilan Hasan gak penting karena buat para penulis Nasab keluarga Ba'alawi kesuksesan di dunia itu gak penting anda akan mendapatkan tempat yang terhormat di dalam buku Nasab kalau anda seorang ulama kalau anda seorang wani tapi kalau anda seorang pangeran bisnismen dan lain-lain kurang penting Pangeran Ngesan meninggal tahun 1854 dia mempunyai beberapa anak beliau menikahi uh, uh, uh, putri Syahribanon putri Syahribanon ini adalah anak dari Pangeran Ratu Anong kusuma yuda Penguasa Kota Waringin di Burneo ya, di, di Kalimantan Salah satu anaknya Pangeran Hasan adalah Alwi ya, Juga mendapatkan titel Pangeran Dan Alwi meneruskan bisnis ayahnya Alwi mempunyai dua anak Mahmud dan Sapuro. Nah Safura inilah yang meneruskan Bisnis keluarganya dan menjadi seorang perempuan Yang kaya raya dan mampu meneruskan Bisnis ay ayah dan kakeknya Sehingga Sapuro inilah yang membangun kubah itu Dengan dengan ini, salah satu dari anak pangeran, salah satu anak dari pangeran Hasan ini adalah pangeran Bendahara Utsman. Nah, pangeran Bendahara Utsman ini adalah diangkat menjadi raja oleh pamannya, paman dari ibunya yaitu pangeran Ratu Imandi, sultan uh, uh, sultan Kota Waringin, ya? dan diberikan kerajaan yang bernama Kerajaan Teluk Kumai di Kalimantan juga, jadi keturunannya dari Usman, semua menjadi penguasa di Teluk Yang mana Teluk Kumaya ini adalah negara bagian dari uh, neg dari kerajaan kota Waringin dan Teluk Kumaya dari kota Waringin tetap menjadi kera dua kerajaan yang independen sampai kemerdekaan Republik Indonesia dan dibubarkan oleh kedua kerajaan